Halo, dalam video ini kami akan menunjukkan cara membuat Ultima Wallet Pertama, install Ultima Wallet di smartphone Anda Kemudian, jalankan Ultima Wallet dan baca panduan instalasinya Tekan Create New untuk memulai pembuatan dompet baru Buat dan konfirmasikan kode PIN 6 digit Anda untuk mengakses aplikasi. Serta, buat dan konfirmasikan kode PIN transport. Tuliskan dengan benar kunci pribadi 64 digit yang dibuat secara personal untuk Anda, dan tekan preview. Pada jendela yang muncul, Kunci pribadi Anda tersedia dalam format teks dan kode QR. Anda perlu memindai dan mencetak kedua versi kunci tersebut. Jika kunci pribadi ini hilang, dompet tidak akan dapat dipulihkan. Pastikan data tersimpan dengan aman dan tekan Create New. Pada layar verifikasi, tekan Scan QR. Data ini juga dapat dimasukkan secara manual. Pindai kunci pribadi yang telah Anda cetak sebelumnya dalam format QR atau masukkan secara manual. Ultima Wallet Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya tinggal mengaktifkan dompet utama. Untuk mengaktifkan dompet utama, masuk ke bagian pengaturan dan tekan login di daftar paling bawah. Masukkan alamat email dan kata sandi akun Ultima Farm Anda. Baca ketentuan perjanjiannya dan tekan Sign In. Silakan kembali ke bagian pengaturan dan tekan "Serap Main Wallet". Pilih "Use Main Wallet". Selamat, Ultima Wallet Anda telah berhasil diaktifkan.